Yang memicu kondisi layarnya gerbang bukan kesadaran bahwa iki orang orang tua sih nggak bertanya, nggak ada itu. Kita ke fungsi dan peran tadi bahwa perannya anak, fungsi anak yang ini ki, yeah. artinya uh, apa ya anak ya ojo niru orang tua, ojo niru gaya orang ya tua, itu orang tua ya emang waktunya kontemplatif, waktunya lebih banyak mendekat pada Tuhan. Nek Canom ya wis ngene Canom ya ya ndolek. <laughs> nah, mungkin hmm. di, di itu Mas, apa namanya? Uh, strategi gerbang ke Kan sementara ini kan berarti kan sudah beranjak. Ya. Dari mungkin yang bukan ming tapi pada tahap diskusi, sekarang ya. sudah beranjak pada tahap praktik yang jelas ya, ya. akan mencari model, akan mencari pola. Hmm. Nah, apakah ada, sudah ada pola? Ya. Terus uh, rencana, apa ya mungkin, ini kan ikhtiar aja kan, ya, ini ter, kan tetap, tetap satu waktu nanti kita, pada titik tertentu kan kita harus berserah. Ya. Bisa lalu hmm. nuduh ke dalam kayak ngopok kan hmm. ya, ya kudu manut. Hmm. Ya. Hmm. Tapi kan setidaknya dari dari, dari kesadaran bau wudhu bersama, wudhu nasional ya, tadi, ya, ya, ya. itu kan wadahin keliru. Hmm. Kita harus bersuci lagi, kemudian supaya kemudian mendapatkan tuntunan yang tetep. Ya, ya, ya. Nah, ini uh, menyikapi yang sudah terjadi. Hmm. Dan asumsi informasi ke depan seperti apa itu kira-kira kayak apa mas Oke, ini ada tuh sini ya? Tidak apa, -apa. Nah, aku nyoba gini, ada dua, dua hal yang bisa saya jelaskan secara filosofisnya maupun secara historisnya ya. yeah. ini. filosofis mungkin gini, uh, semua peristiwa yang telah tersedang dan akan itu kan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan, ini kan yeah. dasar kita ya Ada yang namanya sunatullah, sunatullah itu ketetapan Allah Ketetapan Allah yang kita diberikan perangkat oleh Tuhan yang namanya nalar Untuk bisa menalar ketetapan itu yeah. Jadi mencoba untuk menalar menjadi sebab akibat Yang itu kita sebutnya ada hukum alam, ada hukum sosial, ada hukum E, politik, macam-macam itu kan berangkatnya dari sunatullah tadi, itu. ketetapan Allah nih ngelakoning ini bakal ini nih ini bakal ini sunatullah nah sunatullah itu kan bisanya kita tempuh, karena kita punya bekal nalar tadi itu, kita bisa menempuhnya lewat jalur ikhtiar dan sabar, katanya yeah. kata para kiai dulu kan gitu jalur sunatullah itu bisanya kita tempuh dengan ikhtiar dan sabar kita berupaya, begitu enggak sesuai dengan yang kita harapkan Kita mencari untuk ikhtiar yang baru Lari ke sunatullah yang baru Oh mungkin dengan cara seperti ini enggak tepat yeah. Maka sunatullah yang lain ada Pakai cara yang ini Misal gini, kita manjat pohon Pakai cara kita biasa gini yeah. Itu kan ada sunatullah bahwa Orang naik, manjat itu bisa Kita coba sunatullah itu, ikhtiar itu Ternyata enggak bisa itu kan berarti ada sunatullah yang lain yang harus kita cari Oh berarti harus pakai tali mungkin yeah. Itu juga ada sunatullah yang seperti itu Nah proses untuk mencari dari satu sunatullah Menuju ke sunatullah yang lebih tepat lagi Ikhtiar yang satu menuju ikhtiar yang lain Itu yang kita sebut dengan sabar hmm. Ikhtiar dan sabar Garisnya adalah sunatullah Tapi Peristiwa yang terjadi pun Ada yang bukan sunatullah Itu yang kita sebutnya kudarullah yeah. Atau kotor kode dan koder ya, kodarullah itu uh, keajaiban lah Nah kita menempuhnya karena manusia dengan keterbatasan nalar tadi itu Kodarullah itu kan ketetapan Allah yang manusia nggak mampu untuk menalar iya. Meskipun ya ada nalarnya, ada polanya Tapi karena keterbatasan nalarnya manusia itu Dia nggak bisa menerjemahkan ketetapan itu Kita mengistilahkannya itu kodarullah Contohnya ketika Musa dikejar oleh ini gitu. Ketika Musa melawan Fir'aun Ya ikhtiarnya Musa ya. Bismillah kita lawan Dengan segala macam cara Begitu gak tepat pakai cara yang ini Bersabar Musa Begitu gak bisa ya pakai cara yang berikutnya Lari karena kemampuan nalar manusia Kalau kondisi bahaya ya lari Nah ketika lari itu kemudian Allah menetapkan Eh Musa pukulkanlah tongkatmu ke lautan itu Laut terbelah dan Musa bisa selamat Itu kodahullah ya. Musa gak bisa menentukan ya Nah Artinya Qadarullah itu itu nanti ya bahasanya ada doa, ada tawakal tadi itu, doa dan tawakal. Tapi yang paling diutamakan karena manusia sudah kadung ditetapkan oleh Tuhan sebagai khalifahnya di muka bumi dengan bekal nalar tadi itu. Ikhtiar itu yang kemudian harus kita toko kan? Bukan kok mencari Qadarullah. Qadarullah itu Allah saja yang menentukan momentumnya. Ya. Tapi manusia biasanya melakoni di, di wilayah yang bisa dinalar yang sunatullah. Nah, gerbang itu di wilayah ikhtiar ini dengan terus bersabar. Di samping itu ada harapan-harapan terhadap keajaiban itu. Tapi harapan, bukan kok mengupayakan keajaiban. Keajaiban nggak bisa diupayakan. Orang, Musa itu nggak mau mengupayakan keajaiban. Orang yuk itu. Yuk tapi ikhtiar sunatullah, ikhtiar kan dilakukan, sunatullah terus -terus. dilakukan Dulu itu, bahwa ada kodarullah itu memang ada. Tapi bukan itu yang kita upayakan. Musa itu lari. Bukan Musa itu kemudian mencari kayu yang bisa untuk membelah lautan, kan? Ya. bukan Musa kemudian belajar ilmu kesaktian untuk membelah lautan, enggak Musa tetap melawan dengan sunatullah, dengan ikhtiarnya, dengan keterbatasannya Begitu lari, kemudian ada kodarullah dalam bentuk Nah kodarullah itu peristiwa lain Itu yang yang pertama dari sisi filosofisnya bahwa yang diupayakan oleh teman-teman gerbang -teman ya sebatas menjalani sunatullah tadi itu. Di sisi lain ada harapan-harapan qadarullah -harapan karena memang Allah Allah sendiri yang yang menyampaikan bahwa ada kodok dan ada qadar. Ada sunatullah dan ada qadarullah tadi itu. Tapi manusia karena statusnya sebagai khalifah dengan bekal nalar tadi itu yang paling memungkinkan dilakukan ya garis sunatullah tadi itu, ikhtiar sabar. Ikhtiar sabar. Kalau yang qadarullah bisa ditempuhnya dengan doa dan tawakal ada dan tawakal sebagai satu kesatuan dari ikhtiar dan sabar tadi itu. itu yang pertama, kemudian yang kedua secara historis kan Rasulullah juga ngasih contoh gitu di tahap-tahap awal Rasulullah ketika mengenalkan Islam ke kalangan terdekatnya itu kita mengenal ada rumahnya Mas Arkom gitu ya Darul Arkom kan di situ proses Rasulullah Sinau bareng eee uh, Sahabat-sahabat awal di tahap-tahap awal itu kan dikenalkan, oh ini loh sistem yang benar itu, oh ini sistem yang enggak benar. Kapitalisme yang dijalankan oleh Abu Jali itu enggak tepat, sosialisme yang dipraktekkan oleh uh, Abu Lahab itu enggak sesuai dengan dengan karakter bangsa kita. Enggak nyebut bahwa itu enggak sesuai dengan acara, oh enggak. nggak enggak sesuai dengan karakter bangsa kita, bukan kemanusiaan kita untuk menjalankan pasar seperti itu. Pasar yang seperti itu, pasar yang terlarang. Kan ada harap gitu, hmm. tapi melalui proses wacana, mengdiskusi meng diskusi di, di Darul Arkom itu, Rasulullah berdiskusi setiap hari. Eh, apa istilahnya, sinau bareng, simulasi-simulasi tentang, tapi belum bisa mempraktekkan apapun. Dan di situ enggak ada, kalau Rasulullah kemudian, ayo kita demo ke pasarnya Abu Jahal, enggak? Ayo kemudian waktu itu kan di Arab. Kelompok-kelompok uh, penguasa itu kan juga sama kayak Indonesia hari ini ya? hmm. Melakukan perebutan kekuasaan, Bani Kures itu Ada yeah. kelompok ini, kelompok itu Sama persis dengan hari ini, ada partai-partai lah Meskipun hmm. sebutannya itu bukan partai-partai Tapi ada klan-klan yang saling berebut kekuasaan di Mekah Rasulullah nggak kemudian terlibat di, di perebutan kekuasaan Meskipun tahu bahwa itu sebuah kesalahan Tapi Rasulullah melakukan sinaw bareng Menanamkan, apa memberi nilai-nilai alternatif Pencerahan-pencerahan baru. Oh caranya, sinau itu gini. Caranya bercocok tanam seperti ini. Caranya dagang seperti ini. Caranya berderma seperti ini. Caranya mengasuh anak. Semuanya didiskusikan di situ. Berbulan-bulan bertahun-tahun. Sampai akhirnya ada momentum. Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Itu pun atas permintaan beberapa pemuda bertahap kan. Mulai dari 10 orang, Rasulullah belum bisa berangkat. Sampai akhirnya 60 orang datang minta Rasulullah datang ke sana. Berhijrahlah itu. Nah, momentum hijrah itu ketika tahu bahwa potensi orang-orang ini sudah mulai faham ini tentang paradigma pentingnya sudah mulai tertata, ada mulai sedikit pemahaman tentang metode yang tepat seperti apa, tapi belum dipraktekan, belum ada lahan yang tepat untuk melakukan pempraktekan nilai yang dipelajari di Darul Arkom itu, baru kemudian tiba di Madinah. Nah, yang dipraktekan pertama kali di Madinah itu konsolidasi potensi di situ ada yang orang Medina yasrib yang punya lahan luas tapi nggak bisa bertani dijodohkanlah dengan uh, muajirin yang bisa bertani ada konsolidasi potensi ada yang punya dagangan guci-guci waktu itu tapi kurang pandai berdagang dikonsolidasikan dengan yang ahli dagang yang dibawa oleh Rasulullah dari Mekah itu terjadi konsolidasi potensi di situ ada yang fotografi enggak ada ya. <sipun lots> <Design career> dura, mas. Duro ono. Duro ono. pandai melihara unta, pandai beternak. Terjadi proses konsolidasi potensi. Nah, baru ada tahapan-tahapan berikutnya, tapi saya ngambil sepenggal itu saja bahwa gerbang ini menganggap bahwa ini kita sudah melakukan ini Darul Arqam. Sinau bareng selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ini tibalah momennya untuk kita melakukan konsolidasi potensi berbasis nilai tadi itu bagaimana mau dan ansor melakukan konsolidasi potensi sederhananya kira-kira seperti itu nah, Harus ya. kaitannya dengan yang wudhu nasional kaitannya dengan Pak Umum Ta'ala dengan musyawarah imam bangsa ya ini bagian dari wudhu nasional masih pada tahap itu ya? tahap itu, masih karena pada... kalau tidak ada kesadaran tentang konsolidasi tidak ada kesadaran tentang elaborasi-kolaborasi nggak ada kesadaran bahwa kita ini dilahirkan dengan derajat dan status yang sama sebagai sesama anak bangsa, nggak ada kesadaran bahwa kita satu umat satu bangsa, yo nggak bisa kita melanjutkan ke tahap makmuman, pasti salah yang dipilih mungkin ya. salah iya. yang dipilih. Ini penimpin. yang baru mau tanyakan tadi, ini kemudian analoginya pada proses menuju sholat berjamaah secara masif, Ya itu udah nih rampung? dan kemungkinan pada wudhu ini ya mungkin ada ngentut bareng ya mas pasti pasti iya. pasti ada yang ngentut juga ya pasti iya. jadi tadi pilihannya arab <laughs> wudhu menet puar batal ramelusisan berarti kita tahu ya nanti ini iya. nah e, indikasi kemudian nanti mas misalkan katakanlah nek nek dari paparan dengan hmm. tadi berarti kan pasca wudhu ini kemudian jadi tadi membangun kesadaran hmm. untuk kemudian memunculkan imam artinya bukan yeah. bukan nyawa neawak yang kemudian yeah. memilih yang apa, baik diantara uh, yang baik-baik uh, tadi kan uh, uh. ya indikasi, neopo, indikasi gitu ini apa ya? indikasi ini akan seperti apa? karena nanti kemudian setelah terpilih yang disepakati sebagai imam uh. kan baru bisa masuk pada prosesi sholat gitu uh. kan? ya ini indikasinya ada dua ya, indikasi sing substansi ada komunitas-komunitas kerjasama ada komunitas-komunitas fase duluran, persaudaraan yang tidak hanya bicara tentang ilmu hidup tapi juga bicara ilmu kehidupan dan ilmu penghidupan itu itu selain uh, idealnya sih, nek paling ini permukaan yang paling gampang didula, nek wis wong wis terhadap proses-proses politik yang ada hari ini itu indikasi yang paling gampang, nek wong-wong sih uh, asik ngomongnya tentang milih partai OPPO, terus milih presiden Sopo nah itu berarti ya masih lama. Iya. Yeah. Itu indikasi paling mudah. Karena kalau masih masih ikut terlibat di hore-hore rame-rame dukung ini dukung itu, ya berarti belum belum benar-benar melakukan hard. Tadi itu. Wah, ini kita dulu. mau mau buat batas front kok, bahwa ini mereka dan ini kita kok. Nah kalau masih terlibat di Indonesia yang hore-hore proses-proses yang palsu semua itu proses Proses, proses pencarian kepemimpinan yang palsu, ya berarti belum. Justru yang pendidikan yang mau kita lakukan di masyarakat, pendidikan itu kan bukan kok melawan itu, tapi sadar bahwa pemimpin palsu ini loh, pemilu ya. palsu, pemilu gini praktek gitu. Itu itu, <laughs> itu, itu settingan proses untuk mencari pemimpin. itu mau melegitimasi pemimpin yang sudah ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menguasai bangsa kita gitu. Jadi, ya. Arab calon ini, ya, aslinya yang settingannya mereka sendiri. Jadi, ini indikasi, menurut, menurutku, yang paling gampang. Ini, woi, wis terhadap proses politik nasional, wih, wis berarti wos mulai tumbuh kesadaran bahwa kita harus masuk ke tahap. Waduh, Mas, ya, waduh, Mas, ya, nunggu Mas, perak Mas, Mas, Karena secara pribadi, Mas, ya, waduh, berharap waduh, Mas, Gak ada pemilu ya. Karena seperti apa ya Maksudnya mungkin juga Cahar atau teman-teman yang lain Mungkin juga sudah sudah Punyalah gambaran ya. nah, Diomongan ya, ada solusi, ya mungkin nggak ada solusi Oh sebenarnya kita juga sudah Melaksanakan itu di level-level terkecil Karena artinya kan kayak ya. Kayak apa ya Saya bayangin Mungkin itu juga pernah digunakan ya Idiom perembuk warga itu di, ya. di gerbang ya Iya iya nah mungkin itu yang yang jadi solusi ya nah, tapi tadi artinya indikasi untuk kemudian orang ini butuh jalan jalani nggak mungkin dengan metode yang sudah ya. berjalan selama ini dan tidak pernah menghasilkan apapun ya. ya bukan berarti kita apa pesimis bahwa tidak akan ada beban udah tapi sepanjang yang kita tahu sebagaimana sunatullahnya ikhtiar kita ya seperti Musa tadi itu, ya. tapi tetap onok harapan bahwa akan ada kota dalam bentuk itu, tapi kita nggak nggak mencari itu, yang bisa yang yang kita lakukan saja ini, yang kita lakukan adalah melakukan konsolidasi konsolidasi potensi, memperbanyak fungsi kita sebagai bagian dari masyarakat, akhirnya lahirlah Sekolah warga ada industri warga, luar warga. Oke, okay. Mas sedikit ber apa uh, apa ya mungkin me, me, apa semacam apa bukan residu tapi kesimpulan sedikit mengenai kaudarullah hmm. dan sunatullah tadi lah kalau kita yeah. me, me, me, merunut pada cerita Musa itu berarti kan kalaupun kemudian Musa tidak berbuih-buih berupaya untuk melawan, ya yeah. kan juga artinya bisa dipastikan atau mungkin indikasi ...potensi yang paling besar kan tidak mungkin laut terbelah seperti <gifat> Ya, nek, nek memastikan mungkin... Enggak ya, cuma... Uh, Maksudnya potensinya? Ya, ya, kecil ya. kan Mas? Artinya kan Nek-Nek enggak ya. diupaya keseh mm -hmm. Artinya kan mungkin juga juga... ...tidak mungkin moro-moro kuih liwat atau kan, Nek-Nek ya. aku gini... Tetap, ...tetap ada laut terbelah itu ya... ...tapi persoalannya kan kita terlibat di perjuangannya atau enggak. Misal gini... ...waktu 45 Indonesia Merdeka itu ya? ya. Kan ya ada sebagian masyarakat yang ikut berjuang pengusir penjajah Neng ada orang yang, wah rasa melu perang, ya mpun, ya merdeka, ayo merdeka Dia cukup tidur kok di rumah Cukup nyambut gawe, makan anak, lon, menik sawah Sama sekali nggak mikirkan, kok oh, penjajah harus diusir, ndak? Dia nggak melakukan apa-apa, dia nggak melakukan perlawanan Toh, 45 merdeka Artinya ini, wis, takdirnya Allah menentukan bahwa kita bebas-bebas tapi persoalannya kan bukan merdeka atau enggak, bukan menang atau kalah persoalannya. Kita terlibat enggak di proses perjuangan itu? Itu kan nilai hidup kita di situ. Artinya ketika Musa mau lari, mau melawan atau enggak, tetap laut itu akan terbelah pada momentumnya. Tapi kalau Musa tidak melakukan perlawanan dan tidak itu kan enggak ada nilai-nilai kehidupan di sejarahnya gitu loh. Yeah. Sama kayak kita, misal kita nggak ngupayakan apa-apa, wis -apa, lah, ngopo to tak melu-melu ngurusi ngono kuwi. wis sing enak bay. Ya tetap akan ada perubahan juga. Terus engkau pas begitu, ya sama kayak 45 tadi loh. Saya bayangkan waktu itu wong sing bendino ngomong mangan turu mangan turu rasa nggak gaspy masih pas begitu Indonesia mesti ngomong nggak menguruk Ya yoto tak ada itu rasanya tidak rasa, nge -nge gedabikan oyo oh, no no aku no gitu ya merdeka mau <laughs> mengiturui tetap merdeka sama kayak gitu yeah. sama kayak yang yang nanti juga akan ada seperti itu tapi kan kita ingin mencari nilai hidup kita ingin yeah. mencatatkan sejarah hidup kita aku di sini menangkap ini mas artinya pada setiap proses baik sunatullah maupun kudarulloh itu juga hmm. ada prosesnya juga. Heeh. Hmm, hmm, hmm. Kayak nek iki Mas, mesti bisa ngata gini. Mungkin Mas Har juga pernah mengalami ya. Kita punya ide nih. Ya, yeah, Untuk yeah. ilham ide tek. Yeah, yeah. Terus nggak kita lakukan. Heeh, hmm, hmm, hmm. tiba, tiba kita menemukan di satu tempat. Iya, yeah, iya. Yeah. Mungkin oh, jelang, ya, pikir. jelang jelang beberapa waktu. Iya. Ih, iki sik tak gagas kok wis bener, bener, bener, Mungkin loh Mas ya. Iya, <coughs> yeah, iya. Yeah. ke analogi, mesti logika awam ya di diparingi ide, rambok garap-garap benar-benar Gusti Allah itu, tetap, tetap juga berusaha juga, berproses juga ya. kayak ide tangan orang Lio hmm, hmm. apa bisa seperti itu mas? Iya, sangat mungkin, ini menurutku kok bukan dineke wong Lio ya Allah itu kan nebar aja nebar benih lahan mana yang subur, yang di situ akan tumbuh ya orang asing tiba-tiba pasir ya pasir garing ya orang tumbuh ya. tapi ide itu kan ditabur oleh Allah setiap saat yur gini nah lahan siapa yang subur yang ketemploan menangkap itu menangkap itu artinya semua orang punya peluang untuk menangkap itu nah begitu pas keno sebaranku, kuwi pas lagi keruntang kene lagi lagi ora ranu ya lagi pahit lagi pahit padahal aku wis duwe ide koyo kuwi lho kan ngene terus kekleb melu ngekleb ya cuma nek aku itu pilihan lah pilihan ar Oke okay, oke, okay. <tuk> <tuk> Artinya itu itu pilihan aku ya orangnya laki yang si milih turu terus, uh, wah, ya ayono apa-apa, pilihannya dewe dewe. Tapi catatan hidup kita kan ya sendiri sendiri. Saya melakukan ini ya dengan keyakinan bahwa normalnya menungso ki sewajarnya ya seperti ini. Nah sementara teman saya itu sewajarnya menurut saya ya menikmati hidup. Ya rapopo doa <laughs> Semua punya pilihan ya? <laughs> Semua punya pilihan <laughs> dan, dan kenikmatannya akan diperoleh masing-masing sendiri-sendiri. Ya kayak iki lah mas. Maksudnya apa ya dalam dalam setiap kali melihat teman-teman berproses di komunitas atau dimanapun itu aku sih sangat yakin itu analogi dasarnya lebih pada kayak mau mudik mas. Mau um, mudik. Jadi ada, ada, pasti akan ada kerinduan dan kemudian menjadi buah, apa jenisnya, rasa ingin tahu, sangat parah ini Artinya kemudian ketika, hari ini kan kita kan di, di, di apa, diarahkan seperti generasi yang tidak jelas sangan parah kemudian mm. iwe sepuluh kok. Mm -hmm. Mungkin hmm. konsumtif lah, atau mungkin luweh-luweh, atau bahkan di pandemi kemarin ada no, istilah generasi rebahan, <laughs> sehingga luweh bisa mengamankan kondisi. <laughs> yeah, yeah, yeah. Itu kan juga analogi-analogisi bangunan yang <laughs> kita gojek ini. <laughs> wih strategi penghancuran yang cukup menarik jenis sih. Iya, iya, iya. Artinya kalau tidak dibangun dengan kesadaran tadi, artinya, yuk, yo tangi yuk, jipuk banyak wudhu, <laughs> dibenar wudhu dan segala macamnya Itu kan juga, yuk tadi, maksudnya mau-mau akan memilih kewar-kewar dan juk-juk iya, iya. roh-roh menang roh-roh mm -hmm. merdeka, roh-roh mulia <laughs> apa? harus terus mengikuti proses sehingga kemudian ketika dijak ceritakan ini, rap dah belah <laughs> <bloh> bingung ini apa ya? wah aku ya melu-melu gelut lah, minimal kan gitu <laughs> tapi ya, aku turu-turu turur kan ya <laughs> iya, rapat iya, iya. masuk ya <laughs> nah ini kan, Nek, gerbainnya kan kaitannya dengan organisasi ya selama ini kan saya melihat di masyarakat ya, di, di keseharian kita lah itu ada dua model itu ada model pertama yang membuat organisasi untuk melakukan kebaikan. Kan Ini kan sering toh hmm. kita dengar di, di, hmm. di pengajian atau di ceramah atau di tulisan-tulisan di kan banyak. Kebaikan yang terorganisir. Ah, sorry. Kebaikan yang tidak terorganisir akan mudah dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Kan ya. sering, sering ya. kita dengar itu. Ya, ya. Nah, akhirnya ada dua ini. Yang satu ada satu kelompok yang dia membuat organisasi. Untuk melakukan kebaikan Ada yang kedua Kelompok orang yang mengorganisir kebaikan hmm. Ini berbeda nanti polanya yeah. Kalau yang membuat organisasi untuk melakukan kebaikan iki, Ini Aku orang lainnya elak Tapi biasanya ya di, di kesehariannya Dia hanya akan melakukan kebaikan Jika di dalam organisasinya itu okay. Terus dia membuat petak-petak Membuat dikotomi iki wilayah organisasi, iki wilayah uribu sehingga orang bentrok iki aku harus mendahulukan yang mana ya, kepentingan keluarga atau kepentingan organisasi Nah biasanya ada keributan, ada konflik di dalam dirinya seperti itu Ini yang model pertama tadi itu, dia membuat organisasi untuk melakukan kebaikan Nah kalau organisasinya ini nggak jadi, ya dia nggak melakukan kebaikan Berarti manut wimau Pun kalau organisasinya ini jadi mas Organisasinya ini misal, contohnya organisasi kedermawanan gitu ya, ngasih bantuan-bantuan. Organisasinya ini ngasih bantuan, tapi si orangnya ini bisa jadi pelit banget. Iya. Jadi, organisasi ini misal bantu, oh, miskin, wah harus jalan kemana untuk ngasih bantuan. Tapi, dia sendiri, di tetangganya, dia pelit, dia nggak nggak bisa berderma, bahkan ke anak dan istrinya saja dia nggak ngasih haknya anak dan istri padahal dia seorang aktivis organisasi ketermawanan itu sangat mungkin terjadi iya. karena motivasinya dia membuat organisasi untuk melakukan kebaikan nah yang paling parah kan ada dikotomi iki wilayah organisasi, ini wilayah omang iki wilayah rumah tangga iki. jadi padahal saya melihat yang dilakukan oleh Rasulullah tidak seperti itu ini ini menurut Anuhil loh, ya, menurut nalarku mungkin bisa salah iya. bisa tidak ini menurut pemahamanku rasulullah nggak pernah membuat organisasi itu rasulullah hanya mengorganisir kebaikan karena ada bibit-bibit kebaikan ini di keseharian kita kemudian diorganisir oh bagian ini keweng ini keweng ini diorganisirlah kebaikan itu artinya organisasi ini menjadi menyatu dengan kehidupan sehari-hari jadi nggak ada dikotomis antara keluarga dengan wah kuya yang ngurusi organisasi wah aku tak prasek lagi penting ke umaku ya enggak ada dikotomi itu karena ini sudah satu kesatuan kok Perayaan itu ya satu kesatuan antara ne dengan rumah tangga satuan. Sering ada pertanyaan itu di teman-teman: piye mas, aku konyolnya off sih lah, enggak, enggak, enggak, anu, enggak ikut kegiatan-kegiatan gerbang karena iki Om, aku lagi butuh ke aku, loh, dia tahu iki. <laughs> ya. Ikut bagian dari perjuangan kita itu bagian kegiatan organisasi kita. Nah, yeah. agaknya mindset." organisasi kebaikan tadi itu yang model pertama itu sudah terlalu ngerak jamur dengan, jamur dengan masyarakat kita itu kita mencoba untuk pola pengorganisasian kebaikan itu agak sulit masih ada pemeta-metaan gitu loh ya, ya, ya. seperti konkret apa ya Pak Sip uh, yang sudah sudah terlaksana kan tadi kan jelas kesadaran berwudu meskipun ini hmm. juga masih dalam proses berwudu ya hmm, hmm. tapi kan sudah ada sudah ada Step di anak tangga berikutnya dari mulai diskusi. Ya. Sekarang sudah bertambah uh -uh. pada praktik-praktik yang yang sebenarnya sederhana-sederhana sih. Ya, sederhana, Cukup nggak nih potensi ini, misalkan, katakanlah kayak uh, tadi, apa misalkan ada yang basicnya produksi, uh -huh. bertemu dengan yang basicnya berdagang. Pertis, ya. Ada yang basicnya mensuplai. Ya. Kemudian ya. ketika ini, kemudian terhubung. Uh -huh. Uh -huh itu kan juga KB dari dimanfaat manfaat mas ya ya artinya fokus iso fokus produksi ya ya udah kamu percayakan dan yang, yang mendapatkan kepercayaan juga benar-benar hmm. memegang mandat untuk kepercayaan produksi aku harus ngebel lagi aku harus ngebel ke supply dan segala ya, macam ya ya ya ya seperti itu bayangannya nge-nge ya <tuh> itu yang kemudian <tuh> kita muncul ada Segitiga Mandoro itu makanya logo luku, mana logonya gerbang ini ya, di situ di kiri. Ini, ini, ini kan ah. ini kita nyebutnya kan segitiga Mandoro itu ya. segitiga Mandoro itu Mandoro itu apa ya orang sering eh, teman-teman sering nyingkatnya itu mandiri dan gotong royong. Ya. Mandoro karena kalau mandiri saja itu larinya ke individualis. Ya. Masyarakat hari ini nyebut mandiri itu berarti wes orang butuh uang lion. Hmm. Individualis padahal nggak mungkin orang bisa mandiri kalau dia nggak dalam kebersamaan enggak gotong royong, pun halnya orang bukan gotong royong, kalau masing-masing individunya bukan individu yang mandiri kan gitu Itu namanya dompleng gitu, paling saling, saling <tuk> menunggangi Bukan gotong royong tapi saling menunggangi Maka mandiri dan gotong royong itu satu kesatuan, kita nyebutnya Mandoro Dan kita, kita punya segitiga itu, ada sekolah warga, ada industri warga, ada lubuk warga Nah Oke. itu yang di, di strategi gerakan kita, ada tiga kor itu ya Itu dari 2017 tadi, muncul klasifikasi tadi, di, di, butuh waktu lama itu enggak mas? Ah, baru, baru muncul eh, gagasan tentang sekolah warga, industri warga, dan menemukan bentuknya, bentuk aplikasinya ya, baru sampai di sekolah warga Sampai Oke. dengan hari ini, industri warga dan rumah warga, berkali-kali kita nyoba model pola gagal belum, berarti artinya formulanya ya, belum ketemu ya? formulanya belum ketemu yang tepat Cuman tapi, tapi Mas, berarti ya. masih dalam tahap sunatulah, artinya kan ya boleh alternatif yang lain ah, ya, Bersabar ya, untuk ya. yang lain Orang artinya. segampang sih dikonsep ternyata ya. Awalnya sih koyone iso ya, dicoba gini, tapi ternyata Apalagi kena pandemi kemarin itu kan, Cukup wah, ngefek nge ya. banget Meskipun momentumnya harusnya bisa untuk ngangkat lumbung warga ya. Tapi berkali-kali kita coba pola A gini, ternyata ya nggak efektif kita coba industri warga malah justru congkrah, malah justru jutaan Goro-goro yeah. industri warga yang maunya konsolidasi, malah musuh-musuhan yeah. Tapi yang prinsip di industri, jadi akhirnya yang kita temukan prinsip-prinsipnya dulu Tapi kalau yang sekolah warga sudah jalan, jalan. keluarga warga sudah banyak di daerah-daerah di Dengan pola yang yang berbeda-beda Tapi basicnya sama, dari warga oleh warga untuk warga itu tadi Sesuai kebutuhan masing-masing ruang ya? Iya, masing-masing potensi yang ada kemandiriannya dan kegotong hanya berdasarkan kekhasannya masing-masing. Tapi kalau industri warga belum pula. Nih, prinsip utamanya di industri warga itu, satu, tidak ada yang namanya usaha milik bersama di, di gerbang. Oke, berarti usaha tetap milik pribadi-pribadi, ya. usaha milik pribadi-pribadi, dikelola, pribadi, dikelola oleh pribadi, tapi dalam prosesnya bekerja sama dengan yang lain. Dalam permodalan, dalam ketenaga kerjaan, dalam bahan baku, dalam teknis, dalam marketing itu kolaborasi. Bareng, bareng ya. Tapi pemiliknya tidak ada gerbang punya usaha, tidak ada. Oke, Jadi mas. enggak ada itu. Ini waktunya juga semakin mepet, maksudnya sutrial hmm. uh, sudah 50 menit lebih. Oke, okay, oke. Okay. Maksudnya mungkin eh uh, pointernya Mas, mungkin dari net terhitung masalah dari sisi waktu ya? Hmm, hmm. Berarti kan kurang lebih sudah enam tahunan hmm, berproses hmm. dari eh sorry, itu 6 tahun. enam tahun, tahun ya? dari uh, kan 5000 apa istilahnya silap eh, sori itu kan 2017 main, 2017 ya 18 19 20 tahunan 2020. ya 5 tahun 5 tahun hampir hmm. 6 tahun itu ada 6 tahun maybe, so di analisis secara SWOT Mas yeah. faktor pendukung apa kekuatannya di mana kelemahannya di mana peruntungannya akan seperti apa dan ancamannya seperti apa tuh yeah. sing sementara ter, terdeteksi seperti apa Mas Hmm. artinya kan nanti kemudian kan mungkin uh, siapa tahu dengan dengan kita sharing semacam ini mungkin ya, ya, ya. ada potensi yang kemudian bisa, kan nek, nek, saya merunut ini kan juga kasusistiknya lebih pada sisi manajemen ya, ya. ya yang tantangan sih wayo, tantangan ya. itu gini, tantangan kita ter, ter, setelah berjalan lima tahun ini aku baru paham oh ternyata persepsi apa ya, mindset kita orang-orang gerbang sendiri ya tentang organisasi pun masih masih belum belum tepat yeah. masih menganggap bahwa ini adalah organisasi kebaikan bukan ini adalah proses untuk mengorganisir kebaikan, kebaikan. Ya. akhirnya ono padatan sing arani gerbang sing berbuat baik padahal gerbang ini duduk makhluk sing surga pun rokok. tapi individu-individu ini nah kesadaran itu masih saya anggap sebagai tantangan kita ya. untuk untuk meluruskan itu. Itu tantangannya. Terus, nek kekuatannya, saya melihat karena masing-masing berangkat dari proses belajar bersama di Maia itu ya. Nilai-nilai hidup yang yang kita pelajari di Maia itu sangat aplikatif. Itu yang menjadi kekuatan kita. Bahwa apa yang kita serap selama ini dari Maia itu sangat memungkinkan untuk untuk kita aplikasi ternyata. Nilai-nilainya itu mudah dan tanpa harus menghafal, tanpa harus buka catatan gitu, hmm. terus langsung terinternalisasi di dalam diri masing-masing individu ini, itu kekuatannya. Nah kelemahannya ya, karena memang atmosfernya masih berada di atmosfer Indonesia yang seperti ini ya kadang melurono, kadang melurene, kadang Naik semangatnya, kadang turun, kadang amburadul gak karuan-karuan Dan tahap-tahap menuju ke tahun ke-6 ini kan tahap gerbang lagi Apa ya istilahnya, rotok goyang gitu ya yeah. Roto goyang karena konsolidasinya agak melemah waktu Covid kemarin itu Jarang ketemuan, yeah. terus masuk ke udah normal ini belum-belum ketemu pola Ada kejenuhan-kejenuhan yang ngelak modal baru seperti apa Nah, kayak, -kayak gitu itu ya. Terus ini peluangnya, ya tetap, tetap harapan lah bahwa rasa mendek menawahi, menikmati proses ini dan, ya. dan seperti yang sering saya sampaikan ke teman-teman saya pernah dinasihati sama anak wong Tani saya cerita dikit ya sebagai ya. penutup ini ya. ya saya pernah waktu nyari batu hobi kan boleh watu ini kali di Kali Progo itu di, di daerah Pajangan Nek kali itu kan biasanya kadang ada tanah sing ngepeh tambah ombo kadang, kadang tanai hilang ke gerus iya Anak bapak-bapak itu nandur anu mas, kacang, kacang tanah itu tak lihat itu kudune bisa panen karena sebagian masih ada di pinggir-pinggir itu kacang wis bisa tapi sebagiannya hilang yeah. karena ke gerus apa arusnya yeah. nah bapak itu pas lagi di pinggir aku nengur. aduh gagal panen ya pak saya bilang gitu, Gopak gue langsung ngatek mas, nyenengan gagal niku gagal panen niku beli pun mas ya kan kedai pun panen pak, tapi kok gagal pak loh mas, nek gagal nanem mergul nanem kewajiban kewajibanku mungkin aku bisa gagal nanem tapi nek panen, gue kan hai pengeran, kewajibannya pengeran, mengenai panen nek sampe ngerani gagal panen, berarti sampe ngarani gusia gagal jadi kan gue kurau, gagal panen mas penting aku gagal nanam, aku harus nanam. jadi ya. kok rana hasil ya, ya itu memang kehendaknya Allah, aku tetap panen kok, aku tetap ngerti nah waktu itu aku terus ya Allah kayak gini gitu ya, ya. jadi tidak ada konsep gagal panen bagi bagi petani pinggir kali di pajangan itu nah saya saya nganggap di gerbang ini mudah-mudahan ini menjadi proses bersama dengan teman-teman rana jadi gagal panen yang penting kita nggak gagal untuk menanam ya itu-itu nah, sebagai Ya. penutup dari, dari pembicaraan kita ya, Mas, ini. sama ini mungkin aku nemu jawaban tadi hmm. yang mungkin belum terjawab secara, secara langsung ya nggak mau sangat paran berarti tetap ada ya apa istilahnya bisa dikatakan bahwa bahwa makia itu bapaknya gerbang bapak dan ibu dan ya segalanya justru malah orang tua ya secara ya, utuh ya. Keluar, ya orang tua dari keluarga ya secara historisnya tadi kan Natul Muhammadin lahir di lingkungan makia yang launching juga Cak Nun dan Kyai Kanjeng dan diproses proses panjang Natul Muhammadin sekian tahun itu kemudian melahirkan simpulan diskusi kita harus punya aksi ya. kemudian kita bikin ada apa tadi itu <kuh> ababil yang kemudian bermetamorfosa kemudian jadi gerbang itu secara historis nasabnya seperti, seperti itu, itu. <laughs> ya. berarti kan kan mas, itu juga nenek saya Ber, apa ya boleh berharap juga Artinya kan kemudian kan Onok silaturahmi yang kemudian perlu dimeriahkan lagi ya, ya, ya. berjejaring dan mungkin nanti kemudian tadi sunatullah-sunat ini juga ya. mungkin juga akan merupakan sunatulul ya. ikhtiar bareng sehingga kemudian nanti mungkin juga akan ketemu pola amin ya, ya. akan ya. seperti itu ya, ya, ya, ya. Yes sementara ku wis Mas nanti ya, ya, ya, ya. uh, ini arti arti ke kabeh wah jan emberku ora cukup Mas <laughs> emberku ora cukup karakter bahasa mekte ya memang aku yo lagi tak bir-birki boleh ya. nonton aku piye nanti anu lah mudah-mudahan ke depan kita bisa bisa ada seri yang yang, yang, yang yang coba mbak. tapi setidaknya yang saya tangkap dari Cak Har bahwa semangat ini mudah-mudahan ter, tertular menyebar kemudian yo yo tadi Aku sampai kentengan urup, tetap melundung dan neng sinau sama bapak yang tani tadi tugas kita, kita kemudian memperjelas tuh -uh, tugas uh -uh. kita tuh pada ranah ikhtiar. Iya hasilnya pih, ya wes derek way. Ya betul. Ya, derek way. Ya, seperti ya. itu kira-kira mas. Kira-kira ya. ngono lur dulur, <laughs> ini sudah beranjak gelap, yang jelas uh, neng diomong neng ember ini sudah penuh dan harus ditambung ke gentong <laughs> sehingga nanti bisa ngunduh ilmu mereka bareng, -bareng amin. seperti itu. Yes. selamat sore. Matunun,